7 manfaat makan tomat tiap hari untuk kesehatan, beserta cara konsumsi yang tepat. Secara teknis tomat termasuk jenis buah, karena berbiji dan berkembang dari ovarium tanaman berbunga. Tomat adalah sumber makanan utama antioksidan likopen, yang dikaitkan dengan banyak manfaat kesehatan. Pemilik nama ilmiah Solanum lycopersicum ini merupakan buah dari keluarga Night sade yang berasal dari Amerika Selatan. Berikut beberapa manfaat makan tomat tiap hari untuk kesehatan, lengkap dengan cara konsumsi yang tepat. Kandungan nutrisi tomat dan sumber vitamin yang bagus, baik untuk kesehatan jantung, Kesehatan, mencegah kanker, baik untuk kesehatan kulit dan awet muda, meningkatkan kesehatan pencernaan, membantu menjaga kadar diabetes.